Di tengah perkembangan zaman, setiap orang dituntut untuk menjadi semakin baik. Meningkatkan kemampuan atau membagikan kebaikan. Terkadang kita terobsesi untuk usaha yang besar. Seperti membasmi kejahatan atau menghijaukan hutan. Sebenarnya menjadi semakin baik bisa dimulai dari usaha sederhana. Senyum saat menyapa, hingga berterima kasih saat menerima kebaikan. Kami percaya bahwa perubahan adalah jalan untuk menjadi semakin baik. Dan kami akan terus berusaha dengan langkah sederhana bersama semakin baik.